teman-teman semua jangan lupa di like komen dan subscribe di subscribe subscribe subscribe karena subscribe subscribe itu gratis ya kan biar kita itu lebih semangat berkonten ria iya iya <ty> iya oke selamat oke mas bro kita dapat buruan dapat poin ayam lagi mas bro tadi di sini kita dari sana masih pagi mas bro nah, ini poin kita mas bro alhamdulillah poin mas bro mantap mas bro belum dua kali ya mas bro biasanya pergi kita mas bro. Sip. Nah, ini oke ok juga ya mas bro. kita mencoba keberuntungannya. Nah, kita dari, dari sana mas bro. masih bagi kali nih mas bro. ini spotnya mas bro. lumayan besar ya mas bro. Oke, mantap mas bro. Oke, lanjut. buat kita ya mas Bro. Nah itu dia sini per kita mau menunul burung terkucir itu mas Bro. Sudah siang mas Bro. Bayangnya sudah pada turun. Ya, Nah, ini dia snipernya, Tru. <laughs> Tegak banget sih serampang aing kena dari RCTI Mbak. Jansu ini Buset Oke okay lah mas bro Senipernya koplak mas bro Lama kali Oke okay mas bro Lanjut ya mas bro Oke okay mas bro Sini baru kita mau menunul burung punai. Nah, tengok itu mas bro, tidak. Ini sini bersembrangat juga ini mas bro. Ah, oh, kena pantatnya mas bro, hah? Melihat pantatnya pula ini tembaknya mas bro mas bro. Cobanya kalau burung punai nggak datang mas bro. Hah? Nah, kita kopla ini mas bro. Oke, mas bro. Oke mas bro. Lanjut. Poin mas bro. Burung punai. Itu mas bro. Itu snipernya lagi nyariin mas bro. Dapat bro. Pohon ini bro. Enak. Mana ini tu? Mana tu? Oh ini dia Alhamdulillah ah. Poin guys Poin lagi uh. Maslu Kunai Haa Nah, ini spot purna, Mas Bro. Mantap deh. Ini snipernya, sniper ngeri nih, Mas Bro. Di ladang pun enggak pakai selop, enggak pakai sepatu, bahaya ini, Mas Bro. Ini pun kita, Mas Bro, mantap, Mas Bro, mantap, Mas Bro, mantap, mantap Mas Bro. Nah, ini unitnya, Mas Bro. Kita bawa unit 2 ya, Mas Bro. Oke okay, Mas Bro. Oke okay, Mas Bro. Kita ambil duanya dulu Mas Bro. Tunai. Masih hidup Mas Bro. Ini dia, Mas Bro. Antar Mas Bro. Gajian Mas Bro di sini pergi kita nggak nampak itu mas bro, Gana, gak tahu dia mas bro, Woi bro, <laughs> itu kok kaget kau ya, nggak nampak aku di sini, ah dia pun dapat juga mas bro, dia masih hidup juga, kenapanya padatnya, rumah masih hidup, oh iya ini pernya Mas Bro. Banyak Mas Bro, punanya Mas Bro. Makan buah apa ini? Kayaknya namanya buah putih yang namanya. mantepan Mas Bro. Nah, ini poin kita tadi Mas Bro udah kita potong ya Mas Bro. Sayap juga Mas Bro. Satu. Nah, ini pun sedih juga juga. Nah, ini betinanya, itu jantannya Mas Bro. Aduh bahaya Potong oh, lah potong-potong Oke okay, Mas Bro Lanjut Oke okay, Mas Bro Belum sempat Motong ini Mas Bro Datang lagi buruannya Mas Bro Ini pun kayaknya gak mati juga ini Mas Bro Nah kan Betul gak mati Nah, nah itu Mas Bro Gak mati Mas Bro Saya lagi terus Poin lagi Mas Bro Mantap kali sini Pernya kopla ini Mas Bro kasih tahu entah kayak mana ini mas bro, enggak jelas ini seni sunipernya mas bro, agak juling. Oke okay, mas bro, lanjut. lanjut. Oke okay, mas bro, uh, sekarang udah jam berapa nih, bro? Jam sebelas ya mas. Jam sepuluh. Ah jam sepuluh, jam sepuluh dah, jam sebelasnya itu. Kita mau pulang dulu mas bro. Alhamdulillah, buruannya lumayan mas bro, nah, punainya lima. Ayam satu udah cukup, lebih dari cukup lah ini Mas Bro. Ini monet kita Mas Bro. Klik ya Mas Bro. Nah dan ini sniper kita. Oke Mas Bro, mantap.